Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Berjumpa kembali di channel youtube Nama Saputra. Putra Oke okay, di konten kali ini kita akan Biasa, kita akan munyah guys Salam munyah, munyah, mantap Oke okay, jadi saya, saya berada di Jalur 2 ya guys, tepatnya di jalur 2 Di depan Polres Merang ini guys Ini ada salah satu masakan sate Atau makanan sate Yang mana nanti kita lihat Atau kita review Gimana kenikmatannya guys Jadi inilah uh, kondisi Kota Banggonya guys ya Kita akan mereview Makanannya Oke okay. Kita akan mereview sate kacang Isi bang satenya nya masih Oke okay. Dua pak ya Satu Padang satu kacang kacang abis ya, oke padang semua aja, oke pak, oke, gimana keseruannya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys uh, Berjumpa kembali di channel youtube Bapak Isah Putra guys Oke okay, di kesempatan Kali ini saya akan mereview Atau saya akan mengicip-icip ya guys Oke okay, salam munyah Munyah-munyah mantap Saya berada di kota Bangko Kabupaten Merangin guys Oke okay, di kesempatan Kali ini saya akan mereview Tempat makan Yaitu uh, sate guys ya Oke, padang. Ini kan uh, masih suasana lebaran ya. Alhamdulillah ini suasana lebaran ke-5, guys. Jadi uh, para pedagang banyak di sini, guys, di pinggir-pinggir jalur ini ya. Jalur 2. Jadi gimana keseruannya? Kita akan ngecicip cing dulu. Oke, salamunya. Muya-muya mantap. Jangan lupa untuk yang baru menemukan channel ini, Silahkan like, komen dan subscribe, guys. Oke, subscribe aja. Ya? Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, Guys. Untuk soal lontongnya mantap. Dan rasa pedasnya cocok bagi penikmat yang suka pedas cocok nih. Rasanya lidah saya kan lidah Jawa ya. Jadi yang sukanya yang manis-manis. Mantap, Guys. Beda dengan satem babi bit ya. Kalau babi itu manis, Guys. Rasanya kan kacang. Ini kebetulan saya mau pesan kacang, tapi kebetulan kacangnya udah habis. Jadi ya, kita padang aja lah. Oke, kita lanjut lagi. Hmm. Penuh guys, wow, penuh. Hmm. Kita dapat. 6 tusuk sate ya guys 6 tusuk jadi untuk warga selain warga Merangin khususnya bisa menikmati kuliner-kuliner yang ada di Kota Bangko atau di Kabupaten Merangin ya guys dan untuk teman-teman yang menyukai konten ini silahkan support channel ini guys ya dengan mengeklik tombol subscribe dan berikan uh, like serta mungkin kalau misalnya teman-teman merekomendasikan ada tempat makan yang perlu bagus review atau dikunjungi, silahkan komen di bawah. Oke, okay? kita lanjut lagi. Kita disambut dengan minuman dingin Segelas Es tebu guys ya Kenapa? Es tebu guys Kita coba gimana rasanya nih guys Gimana rasanya Kita cobain Gimana rasanya nih ya Beuh Mantap guys Rasa manisnya gak terlalu manis Dan rasa esnya cocok Banget untuk tenggorokan ya mantap guys kita lanjut makan dulu mantap guys sebenarnya hobi saya yang manis-manis sih tapi kebetulan yang manis-manis habis jadi ya kita padang aja sih oke okay. mantap jadi bagi teman-teman yang pengen uh, memberikan saran Atau mungkin komentar Bisa aja langsung di bawah ya Atau mungkin bagi teman-teman yang pengen Tahu tempat Makan atau tempat wisata Rekomendasikan dimana tempatnya Dengan uh, Komen ya Atau DM saya Jangan lupa Like, komen, dan subscribe, guys. Benar, guys. Dengan satu lagi. Terakhir. Terakhir, guys. Hmm. Guys. makin lama makin pedas guys habis ya oke okay. alhamdulillah habis guys alhamdulillah okay. kita sambut dengan es j, es tebu ya es tebu guys gimana kesuaranya? kita icep lagi wow Mantap guys, tebunya Gak terlalu manis ya, Pas lah, cocok Buat peng, apa Pelengkap hidangan sate tadi ya Luar biasa Jadi yang baru menemukan channel ini atau yang baru Nonton konten ini, silahkan klik Tombol subscribe, like, dan komen guys ya Komen, komen Kami akan semangat lagi Bikin konten-konten lagi ya guys Dengan Berbagai Konten lainnya Jangan lupa subscribe ya guys ya. Mungkin review kulinernya cukup sate dulu ya guys ya. Nanti bisa disambung lagi next video ya guys. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Salam unya. Unya-unyaung ya. Mantap. Thank you.